Selamat datang di channel Tony Uspitang. Hari ini kita akan belajar. Tema kelas dua, tema tiga, sub tema satu. Pembelajaran kedua. Selamat belajar. Anak-anak amati gambar di bawah ini kata Bu Guru. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang bermain. Apakah adik-adik tahu ini bermain apa ya? Ya, ini adalah permainan kasti. Alat apa saja yang dipakai untuk bermain kasti? Nah, untuk bermain kasti sendiri, kita memerlukan alat yang namanya bola dan tongkat pemukul Ini adalah alat yang dipakai untuk bermain kasti Nah sebelum kalian bermain kasti Kalian akan belajar dua gerakan dalam bermain kasti Yaitu gerakan melempar dan memukul bola Nah adik-adik kita akan belajar tentang gerakan melempar bola. Nah, ini gerakan melempar dan menangkap bola yang dilakukan secara berpasangan. Adik-adik bisa belajar melempar dan menangkap bola. Nah, di sini adik-adik menggunakan bola kecil ya untuk melempar dan menangkap bola. Gerakan kedua yang harus kalian pelajari adalah. Gerakan memukul bola Nah seperti ini Kalau memukul bola berarti kalian harus membawa tongkat pemukul Lalu teman kalian akan melemparkan bola Dan kalian harus berusaha untuk memukulnya Jadi gerakan memukul itu di, juga dilakukan secara berpasangan Gerakan melempar bola itu dibagi menjadi tiga adik, -adik. Yang pertama adalah lemparan melambung. Jadi, nanti untuk permainan kasti itu yang digunakan adalah melempar bola dengan cara lemparan melambung. Yang kedua adalah lemparan mendatar. Yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Nah, kita lihat di sini gerakan-gerakan lemparan melambung. Lemparan mendatar dan lemparan menyusur tanah. Gerakan lemparan melambung itu berarti bolanya melambung ke atas adik-adik. Kalau mendatar itu sejajar dengan dada kita lemparannya. Kalau menyusur tanah berarti bolanya dilempar menyusur tanah. Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Nah pada pembelajaran sebelumnya, Kak Citra pernah bertanya kepada adik-adik... ...di mana alamat rumah kalian masing-masing. Alamat rumah itu untuk mengetahui letak rumah kita. Letak rumah kamu dan teman-teman pasti berbeda-beda. Rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Adi. Di sini ada denah letak rumah Siti... Kemarin kita sudah belajar bahwa rumah Siti itu berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Lalu di depan rumah Siti itu ada musola dan rumah Siti itu terletak di jalan Ki Hajar Dewantara. Nah untuk memahami denah rumah ini adik-adik karena deretan rumah yang atas ini dan yang bawah ini itu berhadap-hadapan maka kita harus mengetahui sebelah kanan dan kiri dari masing-masing deretan rumah Untuk deretan rumah yang paling atas sebelah kanan terletak di sini Jadi ini sebelah kanan ke arah sana Lalu arah ke sini adalah sebelah kiri Nah untuk deretan rumah yang bawah letak kanan dan kirinya itu berlawanan dengan deretan yang di atas Karena ini berhadapan Coba adik-adik bisa praktekkan kalian berhadapan dengan teman kalian, lalu kalian e, angkat tangan kanan, pasti letaknya berbeda. Nah karena di sini kanan, maka untuk rumah yang di bawah ini, arah ke sini adalah kiri. Untuk yang perumahan di atas itu, ke arah sini adalah kiri, maka yang di bawah ini kanan, karena ini rumahnya berhadapan. Nah adik-adik sekarang kita mau belajar menjawab pertanyaan berdasarkan denah yang ada Di sini Kak Citra ada 10 pertanyaan atau uh, soal yang akan kita jawab bersama-sama Yang pertama di samping kanan rumah Ayu Nah di sini rumah Ayu berarti di samping kanan itu di sebelah sini adik-adik karena Arah kanan itu menunjuk ke arah sana. Jadi di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Berikutnya di samping kiri musola. Nah di musolanya di sini adalah rumah. Maka yang kita pakai petunjuk arahnya adalah yang ini. Maka di sebelah kirinya sebelah sini. Di samping kiri musola adalah rumah Bayu Sekarang soal nomor tiga Di samping kiri rumah Siti adalah rumah siapa? Samping kirinya Ya, di samping kirinya adalah rumah Ayu Nomor empat Di samping kanan rumah Adi Rumah Adi di sini, maka kanannya sebelah sini adik-adik Adalah rumah Budi Berikutnya, di depan rumah Bayu adalah rumah siapa ini di depannya? Iya, di depannya adalah rumah Adi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Masih dengan Denah yang sama. Yang keenam, di depan pos Yandu adalah rumah siapa di sini? Ya, rumah Budi. Di samping kanan toko. Jangan pakai yang petunjuk arah di atas karena ini yang bawah. Maka di samping kanan toko adalah pos kamling. Lalu di depan rumah Rama adalah ya pos kamling juga. Di depan toko adalah rumah Ayu. Berikutnya di samping kiri rumah Adi adalah rumah siapa? Ya rumahnya Siti Itu tadi cara menjawab suatu pertanyaan berdasarkan denah yang ada Nah dari denah ini kalian bisa membuat tabel seperti ini Tempat misalnya rumahnya Siti Sebelah kanannya rumah siapa Sebelah kirinya rumah siapa Depannya itu apa misalnya rumah siapa Kalian bisa buat seperti ini adik-adik dengan melihat denah tadi Permainan kasti sudah selesai Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing Hari sudah malam Siti dan Ali belajar bersama Siti berkumpul bersama keluarga Siti sering membantu ibu di rumah Siti juga membantu Ali belajar. Jadi Siti ini anak yang rajin adik-adik. Pernahkah kalian membantu orang tua kalian? Atau membantu kakak dan adik kalian? Kak Citra berharap kalian sering membantu orang tua kalian masing-masing. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti Apa tugas Siti terhadap adik di rumahnya? Ayo kalau kalian punya adik apa ya tugas kalian terhadap adik kalian? Bisa ya tugasnya menjaga, membantu belajar, mengajak bermain itu tugas kalian Lalu apa tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Ya tugas Siti pastinya membantu orang tuanya. Nah di sini ada gambar Siti membantu adiknya belajar. Ayah dan adik Siti itu berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ibu dan Siti itu berjenis kelamin perempuan. Kalian bisa membedakan... Jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Coba adik-adik sebutkan teman-teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu sebutkan juga teman-teman kalian yang berjenis kelamin perempuan. Bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis kelamin? Nah bagaimana nih sikap adik-adik? Ya harus tetap menghargai Tetap harus hidup rukun Menjaga diri Tidak boleh menyentuh Bagian-bagian penting Atau kelamin dari lawan jenis kita adik-adik Itu sudah diajarkan di kelas 1 Kita akan belajar Tugas dari masing-masing anggota keluarga Nah Siti sendiri anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak Nah sekarang kita akan melihat apa sih tugas dari masing-masing anggota Yang pertama adalah ayah Ayah itu berjenis kelamin laki-laki Tugasnya itu mencari nafkah, melindungi keluarga Memberi rasa aman dalam keluarga, mendidik anak, mencuci motor atau mobil. Itu adalah tugas seorang ayah. Lalu ibu, ibu itu jenis kelaminnya perempuan. Tugasnya adalah menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga. Mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak-anak, menyayangi semua anggota keluarga. Ini adalah tugas dari seorang ibu. Lalu untuk anak, nah anak ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Khusus anak laki-laki nih, tugas untuk anak laki-laki adalah belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti. Sedangkan anak yang berjenis kelamin perempuan, Tugasnya bisa belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Ini adalah tugas dari masing-masing anggota keluarga. Coba adik-adik lakukan tugasmu di rumah kalian masing-masing.